Bukan -bukan mahasiswa dimanapun anda berada saat ini anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah ekonometrika dasar dengan saya tahu si Bagaimana kabar anda hari ini saya berharap anda semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya karena jika anda semangat saya yakin anda bisa memahami penjelasan materi perkuliahan kita melalui video pembelajaran ini Saudara, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar apa itu ekonometrika, bagaimana metodologi yang harus kita lalui untuk mempelajari ekonometrika. Tentunya metodologi modern yang akan kita gunakan. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan materi perkuliahan kita di ekonometrika dasar dengan mempelajari materi inti ekonometrika, yaitu kita awali dengan model regresi linear sederhana. Nah, bagaimana penjelasan materi kuliah tentang model regresi linear sederhana? Silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik model regresi linear sederhana, atau sering kita gunakan istilah model regresi sederhana. Nah, sebelum kita melihat bagaimana mengestimasi model regresi sederhana, menguji uji spesifikasi, uji hipotesis, dan analisis model regresi sederhana, pertama kita harus mengenal sejarah asal muasal dari regresi yang akan kita gunakan ke depan. Nah menurut sejarah bahwa istilah regresi ini pertama sekali digunakan oleh seorang ahli bernama Francis Galton. Ada artikelnya yang berjudul Family Legnage in Stature sekitar tahun 1886. Di dalam artikelnya tersebut Galton mengatakan bahwa orang tua dengan tinggi badan yang lebih tinggi umumnya mempunyai kecenderungan anak yang lebih tinggi pula. Sebaliknya dengan orang atau tinggi badan orang tua yang lebih rendah, umumnya mempunyai kecenderungan anak yang lebih rendah juga. Hanya saja menurut Galton bahwa dari hasil penelitiannya, secara umum tinggi badan atau tinggi rendahnya anak ini akan mengikuti perkembangan tinggi rata-rata populasi. Jadi misalnya kalau orang Eropa rata-rata populasinya kan tinggi badannya tinggal lebih besar ya postur tubuhnya. Nah, biasanya anak-anak yang di sana memiliki kecenderungan yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan orang Asia yang memiliki tinggi badan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan orang Eropa. Oleh karena itu, rata-rata tinggi badan anak-anak yang dilahirkan di Asia umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tinggi badan yang dilahirkan di Eropa. Karena anak-anak yang dilahirkan di kedua tempat ini mengikuti rata-rata tinggi badan populasi yang ada di tempat dilahirkan anak tersebut, nah, jadi ini asal muasal dari regresi, sehingga dari kecenderungan ini kemudian dikembangkan dalam sebuah alat analisis. Itulah yang kita sebut dengan regresi. Nah, melihat dari asal sejarah atau asal muasal dari regresi tersebut, maka secara konseptual sebenarnya kita bisa mendefinisikan. Analisis regresi ini merupakan alat analisis yang melihat hubungan ketergantungan antar variabel terikat atau disebut dengan dependent variable dengan variabel bebas atau independent variable. Jadi di dalam model regresi kita akan melihat hubungan ketergantungan. Nah, dalam analisis regresi nanti kita akan mengenal ada dua istilah variabel yaitu ada variabel Dependent atau variabel terikat dan variabel bebas atau variabel independen. Lebih luas lagi, konsep regresi ini dapat dikatakan merupakan studi tentang bagaimana variabel dependen atau variabel bebas dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan pada nilai variabel independen yang telah diketahui. Jadi nilai variabel terikat dapat diestimasi atau dapat diprediksi nilai rata-ratanya dari atau didasarkan pada rata-rata nilai variabel bebas yang ada. Nah, inilah konsep regresi yang akan kita gunakan pada alat analisis kita ke depan. Berbicara tentang regresi, kadangkala kita mengatakan memiliki kesamaan dengan kausalitas dan korelasi. Padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang jelas antara regresi kausalitas dan korelasi. Di mana letak perbedaannya? Kita lihat misalnya antara regresi dan kausalitas. Kalau di dalam uh, analisis regresi kita hanya memuji uji satu arah atau istilahnya kita melihat bagaimana pengaruh X terhadap Y, bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tetapi tidak sebaliknya variabel terikat mempengaruhi variabel bebas Nah atau kita sebut dengan istilah hubungan satu arah Nah ini di dalam analisis regresi kita dapatkan ini Tetapi di dalam analisis kausalitas hubungan yang kita maksud di sini adalah hubungan sebab akibat atau hubungan dua arah Jadi selain X mempengaruhi Y, Y juga mempengaruhi X Jika alat analisisnya demikian itu namanya adalah model kausalitas Nah, lalu bagaimana perbedaan antara regresi dan korelasi? Ini terletak kepada koefisien yang akan kita dapatkan, baik koefisien regresi maupun koefisien korelasi. Di dalam koefisien korelasi, yang kita pelajari di statistika inferensial, kita ketahui bahwa nilai koefisien korelasi ini menunjukkan derajat asosiasi atau tingkat keeratan hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi misalnya antara x dan y hubungannya kuat atau lemah ya, nanti kita ukur dengan nilai koefisien korelasinya apakah hubungannya searah atau berbalik arah negatif atau positif nah ini uh, alat analisis korelasi itu yang bisa kita jawab tetapi di dalam regresi tidak hanya sejarah, sebatas mengetahui hubungan uh, negatif uh, positifnya tetapi lebih kepada Bagaimana nilai variabel X mempengaruhi variabel Y Jadi ini letak perbedaan antara koefisien atau korelasi dengan analisis regresi yang kita gunakan pada mata kuliah ini Setelah kita memahami definisi dari regresi, maka sekarang kita lihat apa tujuan alat analisis regresi ini Nah, ada beberapa tujuan yang ingin kita dapatkan melalui analisis regresi Yang pertama adalah melalui regresi kita bisa menaksir nilai rata-rata variabel terikat Atau dependent variable atas dasar nilai-nilai variabel bebasnya nah, Jadi nilai variabel Y kita bisa taksir dengan nilai-nilai variabel X Kita dapatkan melalui analisis regresi yang kedua, kita bisa menguji hipotesa tentang sifat ketergantungan antar variabel. Apakah sifat ketergantungannya ini adalah positif atau negatif? Bisa kita uji melalui analisis regresi. Apakah sifatnya ini sangat signifikan atau berarti atau tidak berarti? Ini juga bisa kita dapatkan melalui analisis regresi. Dan yang ketiga adalah untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tingkat yang didasarkan pada nilai variabel bebas yang berada di luar rentang sampel. kadang kala ketika kita melakukan penelitian, kita mengambil dari data sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi, artinya bahwa data yang kita analisis tidak seluruhnya. Nah, ketika kita menganalisis sebuah model yang hanya menggunakan data sampel, tentu ada beberapa faktor yang lain yang sebenarnya itu memperhatikan atau mempengaruhi alat analisis kita, tetapi karena kita tidak masukkan ke dalam model, akhirnya ini bisa mempengaruhi dinamika dari model yang kita bangun. Nah, ini bisa kita prediksi melalui analisis model regresi. Sudah seperti yang kita jelaskan sebelumnya dalam metodologi ekonometrika bahwa untuk membangun sebuah model harus didasari pada landasan teori yang jelas. Maka untuk memulai membangun model regresi yang kita pelajari pada regresi linear sederhana ini, kita juga harus landasi pada landasan teori yang jelas. Nah bagaimana cara membangun fungsi regresi atau model regresi? Membangunnya kita harus awali dengan pembangunan atau membangun mendesain fungsi regresi populasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki data yang menunjukkan nah, 10 konsumen ya pada berbagai tingkat pendapatan. Katakanlah merupakan data populasi. Nah, berarti bahwa uh, teorinya adalah teori konsumsi. Apa teori konsumsinya? Yaitu ketika pendapatan meningkat, maka uh, belanja atau uh, konsumsi seseorang atau masyarakat cenderung meningkat, ya. Sebaliknya ketika pendapatan uh, menurun, maka konsumsi juga cenderung mengalami penurunan, begitu. Itu teorinya, ya teori konsumsi. Nah oleh karena itu untuk membangun model regresi yang akan kita analisis ke depan, kita awali dengan FRP Jadi FRP kita bangun dari data populasi, ya. Fungsi regresi populasi kita bangun dari data populasi. Bagaimana maksudnya? Nah kita mari kita baca data ini. Ya. Katakanlah data populasi menunjukkan tingkat pendapatan, pengeluaran konsumen pada level tingkat pendapatan tertentu nah, jadi inilah yang saya bawah ini merupakan tingkat pendapatan yaitu 150, 175, 200 dan seterusnya misalkan pada level pendapatan 150 konsumen pertama menghabiskan pendapatannya Rp 120 ribu rupiah ya konsumen ke-4 rp dan konsumen seterusnya itu konsumen 7 katakan begitu adalah 130000 tentu bervariasi untuk masing-masing responsinator untuk konsumen dengan merespon pendapatan mereka sebesar 150000 rupiah katakan per hari. Nah, kemudian ketika pendapatan naik menjadi Rp250.000 katakan begitu, maka si konsumen pertama konsumsinya akan naik dari 120 menjadi 180 nah ini peningkatannya juga dialami oleh konsumen yang lain, konsumen dua, konsumen kelima, konsumen ke-8, dan seterusnya. jadi sesuai dengan landasan teori konsumsi tadi bahwa ketika pendapatan meningkat ada kecenderungan peningkatan konsumsi masyarakat. nah sampai pada level pendapatan Rp375.000, per bulan, katakan begitu maka pendapatan konsumsinya juga mengalami peningkatan dari 120 pada level pendapatan 150, kemudian naik menjadi 180 pada level pendapatan 250, naik lagi menjadi 280 pada level pendapatan 375. Nah, Kita bisa juga melihat tren perkembangan konsumsi masyarakat ini sebagai respon atas peningkatan pendapatannya dari rata-rata pengeluaran 10 konsumen yang kita gunakan sebagai data populasi yaitu kita lihat bahwa rata-ratanya juga sebenarnya mengalami peningkatan dari 120 menjadi 145, 160, 180 sampai 305 karena ada peningkatan pendapatan dari 150 menjadi 375. Jadi data ini menggambarkan teori konsumsi yang kita jabarkan sebelumnya. Nah, dari data ini kemudian kita bisa membangun sebuah model namanya FRV karena datanya adalah data populasi. Itu fungsi regresi populasi. Untuk fungsionalnya karena ada hubungan ketergantungan antara pendapatan dengan konsumsi, maka kita bisa logiskan dengan persamaan ini, bahwa expected value dari atau nilai harapan dari Y yang ditentukan oleh X adalah B0 B1X. Berarti bahwa dari kasus data yang kita gambarkan, baik kita sebelumnya, maka konsumsi adalah kita bisa lukiskan dalam variabel y, dan pendapatan adalah x, Berarti bahwa nilai-nilai y yang sangat ditentukan atau nilai-nilai konsumsi yang sangat bergantung kepada nilai tingkat pendapatannya. Jadi, x adalah variabel pendapatan, dan y adalah konsumsi masyarakatnya. Nah, karena kita menggunakan data populasi, maka kita akan bisa melukiskan data ini nanti ke dalam sebuah garis namanya Garis regresi Populasi Atau GRP, yaitu garis yang melewati rata rata bersyarat dari nilai-nilai Y Oke, Karena kita sudah tahu bahwa nilai Y adalah merupakan konsumsi data yang kita gambarkan tadi adalah Y adalah konsumsi dan X adalah pendapatan, maka B0 dan B1 ini rata-rata adalah nilai koefisien dan konstanta. Jadi B0 adalah konstanta dan B1 adalah koefisien. Di mana kedua nilai B ini dapat kita katakan sebagai nilai parameter. Disebut sebagai parameter karena nilai ini kita peroleh dari data ukuran data populasi. Nah, perbedaan nanti dengan nilai statistik. Kalau statistik adalah nilai yang kita peroleh dari hasil ukuran data sampel jadi statistik dan populasi ini tolong dijadikan perbedaannya nah kemudian setelah kita membangun uh, FRP-nya dari nilai data yang kita gunakan tadi maka sekarang kita coba lihat misalnya me, uh, menggambarkan kira-kira bagaimana kalau misalnya kita ambil beberapa contoh kasus saja misalnya untuk tingkat pendapatan 200 kita ambil Uh, sampelnya adalah sampel responden yang pertama atau konsumen pertama dengan pengeluaran 150 Nah, konsumen pertama ini pengeluaran 150 pada level pendapatan 200 sedangkan rata-rata pengeluaran adalah 160 berarti bahwa pengeluaran uh, konsumen pertama dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan ada uh, rendah lebih rendah gitu. ada selisih sekitar 10.000 Nah ini kasus yang pertama Kalau kita lihat lagi kasus yang kedua Misalnya untuk level pendapatan 300 ribu, Maka kita ambil konsumen-konsumen yang keempat Yaitu dengan pengeluaran 260 Kalau kita lihat rata-ratanya 240 Berarti bahwa konsumen 4 ini memiliki pengeluaran di atas rata-rata Yaitu 260 rata-ratanya 240 Berarti bahwa ada selisih nilai data Antara nilai pengeluaran si konsumen tempat dengan rata-rata secara keseluruhan Nah, selisih ini kita bisa lukiskan juga menggunakan grafik atau kurva seperti ini kalau kita perhatikan bahwa garis merah ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumen 10 konsumen tadi yaitu seluruh populasi yang ada itu ditunjukkan oleh tingkat atau garis warna merahnya jadi kalau kita lihat garis merah ini semakin naik pendapatannya maka konsumsinya atau pengeluaran juga semakin naik ini dengan lekura yang semakin meningkat dari kiri atas dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau kita lihat kemudian saya pada saat pendapatan rp rata-rata pengeluaran seluruh konsumen adalah 160, tetapi sampel yang kita ambil tadi adalah responden atau konsumen pertama pengeluarannya 150. Berarti boleh ada selisih ya sebesar 10 lebih rendah dibandingkan rata-ratanya. Nah, selisih ini kita bisa sebutkan dengan epsilon dan nanti nilai epsilon ini kita sebut sebagai residual atau residu atau selisih. Kemudian ketika misalnya pendapatannya naik atau pada saat pendapatan 300.000 rupiah maka rata-ratanya kan tadi 240. Tapi setelah kita mengambil konsumennya adalah 94 konsumen di mana pengeluaran lah 290, pengeluaran konsumen di atas rata-rata, yaitu 260 di atas dari 240. tapi ada selisih kurang lebih 20. Nah, di ini kalau kita gambarkan dengan simbol Epsilon maka Epsilon ini kita sebut sebagai residual berarti untuk setiap samping yang kita buat nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai residualnya. Nah, apa itu yang disebut dengan residual kemudian atau apa gambaran Epsilon yang kita maksud pada silisih data ini namanya adalah kita sebut dengan uh, stokastik pada FRP nah, jadi berbicara tentang FRP yang kita bangun tadi Ya, ada dua sebenarnya ada yang namanya FRP deterministik atau FRP yang non stokastik yaitu variable variabel atau fungsi FRP di mana tidak mengakomodir nilai-nilai stokastik yang ada pada model dan yang kedua adalah FRP yang stokastik yaitu FRP yang mengakomodir nilai residual tadi sedikit tadi yang kita gambarkan dengan epsilon. Nah, jadi ketika kita menganalisis regresi, sebenarnya yang kita akan gunakan adalah FRP yang stokastik. Nah, apa itu FRP yang stokastik? Sifat-sifatnya apa saja? Nah, yang sifatnya adalah yang pertama, sifat dari kesalahan stokastik ini merupakan atau nilai epsilon tadi merupakan faktor kesalahan yang mewakili pengaruh variabel-variabel yang tidak masuk ke dalam model. Barangkali model yang kita bangun ini ada variabel yang lain yang sebenarnya tidak mempengaruhi konsumsi tetapi kita tidak masukkan ke dalam model misalnya selain pendapatan adalah sederhana jenis kelamin, suku, agama, budaya dan bahkan variabel uh, hal yang lain, politik dan sebagainya atau uh, perkiraan di masa depan juga ini mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat tetapi variabel-variabel ini tidak kita masukkan ke dalam model yang dibajar sebagai variabel hanya adalah tingkat pendapatan saja Nah, kesalahan ini kita wakili dengan nilai epsilon-tel residua. Yang kedua, bahwa nilai kesalahan stokastik ini mencerminkan sifat acak yang melekat pada diri manusia. Kadang-kadang kita memiliki sifat yang berubah-ubah. Ini menjadi sifat yang alami, yang ada pada diri setiap manusia. Ini diwakili oleh sifat kesalahan stokastik. Yang ketiga, mencerminkan kesalahan pengukuran. Kadang-kadang ketika kita mengukur variabel, ya, kita selalu menggunakan alat berterut salah mengukur ya menggunakan alat ukur tertentu oleh karena itu nanti kesalahan kesalahan ini kita bisa atau bisa diwakili oleh kesalahan stokastik atau kesalahan pada residual yang kita jendarkan. dan yang terakhirlah residual atau epsilon tadi atau stop, kesalahan stokastik ini merupakan penyederhanaan variabel lain yang memiliki pengaruh kecil terhadap variabel dependen. Nah inilah sifat-sifat kesalahan stokastik atau sifat-sifat kesalahan residual yang kita gambarkan dengan epsilon. Saudara, setelah kita memahami konsep fungsi regresi populasi, maka pada praktiknya nanti kadang kala kita menggunakan data sampel dalam analisis kita. Oleh karena itu, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang Fungsi regresi uh, sederhana dengan mengoperkan modul regresi atau FRS yaitu fungsi regresi sampel. Nah bagaimana maksudnya FRS ini? Tentu kita bangun dari data sampel ya atau fungsi regresi sampel ini dasari pada data sampel. Nah katakan misalnya data populasi ya uh, yaitu tingkat pengeluaran konsumen pada berbagai level pendapatan. Jadi ya, populasinya kemudian kita mengambil sampel katakan begitu menggunakan beberapa metode pengambilan sampel yang sering kita pelajari di statistika ya yang paling sudah hampirlah simple random sampling ya kemudian kita bisa menggunakan beberapa metode yang lain. Nah untuk mengambil sampel ini maka katakan misalnya yang pertama saya uh, menggunakan sampel yang uh, saya buatkan warna merah. Ya, dengan menggunakan metode simple random sampling katakanlah Ketemulah untuk uh, level pendapatan 150 yang kita uh, adalah responden 9. Untuk level 175 yang ketemu adalah uh, responden atau konsmen 3. Untuk level pendapatan 200 yang dapat adalah uh, responden atau konsumen pertama dan seterusnya. Nah, ini katakanlah sampling pertama atau sampel pertama tentu saya bisa mengambil sampel lain katakan sampel kedua ya seperti yang saya buatkan warna kuning ini untuk level pendapatan 150 ya saya dapatkan sampelnya adalah sampel uh, responen atau konsumen lima untuk level pendapatan 175 nah, sampelnya adalah sampel konsumen dua dan seterusnya ya lalu saya bisa meneruskan juga untuk sampel ketiga ya seperti yang saya buatkan warna biru ini Sampai uh, uh, tidak ada lagi kemungkinan untuk mengambil sampling, katakan begitu. Nah, jadi kita ketahui bahwa ketika kita mengambil sampel terus-menerus, maka umumnya nilai dari rata-rata uh, sampel yang kita dapatkan, rata-rata dari rata-rata sampel adalah merupakan nilai rata-rata populasi. Ini uh, kita dapatkan teorinya pada teori status pada mata kuliah statistika nah Dari data yang kita gambarkan tadi, maka kita bisa kumpulkan nilai sampel-sampel kita, katakan sampel pertama, inilah sampel kedua. Ketika misalnya level pendapatan yang 150, maka konsumsi yang 125 untuk sampel pertama, sampel kedua, sampel keempat. Ya. Nah, dari ketiga sampel ini, kemudian kita bisa lukiskan dalam sebuah grafik atau kurva. ya kurang lebih seperti ini menunjukkan hubungan pendapatan dan tingkat konsumsi. Nah, jadi untuk sampel pertama tadi kurang lebih digambarkan oleh uh, garis uh, atau garis warna merah ini, ya, dimana garis warna merah ini menunjukkan nilai trend linear dari data yang kita sampingkan tadi. Datanya lah yang digulatkan ini. Oke, kemudian untuk sampel kedua yang warna kuning. Ya, sekali lagi warna kuning inilah garis yang menunjukkan rata-rata dari sampling dari sampel kedua Kemudian sampel ketiga dan sampai sampel kesekian ya Sampai tidak memungkinkan terulang lagi pengambilan sampelnya Nah apa yang bisa kita lukiskan di sini bahwa uh, Data top trend dari data sampel yang kita ambil Baik sampel satu, sampel dua, dan sampel tiga Termasuk juga untuk sampel-sampel yang lain ya nilai tren datanya tidak jauh berbeda atau mirip dengan nilai tren data populasi atau uh, GRR, GRP yang kita lukiskan sebelumnya ya. garis regresi sampel yang kita lukiskan ini dari data sampel uh, memiliki kemiripan dengan garis regresi for populasi atau FRS yang kita lukiskan ini memiliki kemiripan dengan FRP yang kita gunakan atau kita lukiskan sebelumnya Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa sebenarnya FRS ini adalah merupakan uh, penduga atau estimasi dari uh, atau perkiraan dari FRP. Nah, berbicara tentang FRS atau fungsi regresi uh, sampelnya kita bisa lukiskan dalam bentuk fungsional begini, yaitu Y hat i sama dengan B0 ditambah B1 X ya dimana uh, Y hat -I ini menunjukkan nilai uh, pendugaan. Ya, pendugaan dari nilai Y. Nah, karena adalah merupakan pendugaan, maka Ya, penduga dari YI. Ya, jadi y hat adalah penduga dari Y. Oke. Jadi, kalau B0 dan B1 besar tadi adalah merupakan parameter, maka B0 dan B kecil ini kita sebut sebagai statistik. Oleh karena itu, maka B0 kecil adalah merupakan penaksir dari parameter atau B0 besar dan besaran kecil adalah merupakan penaksir dari B1 besar adalah parameter. Ini parameternya dan inilah statistiknya. Nah, oleh karena itu maka berbicara tentang FRS seperti pada FRP sebelumnya yaitu ada sifat-sifat uh, kesalahan spesifikasi stokastik yang ada dalam fungsi regresi sampel. Nah, seperti apa cara menggambarkannya? Nah, katakan misalnya kita uh, mendapatkan FRP-nya seperti garis merah ini ya. Jadi garis merah inilah merupakan fungsi regresi populasi, di mana ini tentu sulit kita dapatkan. Katakan kemudian kita bekerja menggunakan data sampel, maka kita memperoleh garis yang warna ungu. Jadi inilah FRS-nya. Nah, kalau misalnya inilah FRS-nya, tentu nilai FRS ini ada nilai-nilai yang tidak sama persis dengan nilai FRP-nya yaitu ditunjukkan oleh selisih nilai dari Yi hat dengan Yi-nya. Ya. Jadi kalau misalnya ini tadi adalah nilai Yi-nya, nilai Yi ini sesungguhnya merupakan selisih dengan nilai rata-rata, maka nilai yang kita duga itu adalah Yi hat, tentu memiliki nilai selisih dengan nilai Yi. Selisih inilah kita sebut dengan nilai E atau nilai uh, residual untuk uh, FRS-nya dimana nilai residual ini nanti kita sebut dengan kesalahan stokastik dari fungsi FRS sama dengan juga dengan garis atau yang pada titik ini kalau misalnya inilah merupakan rata-rata populasinya kemudian nilai sampel yang kita dapatkan adalah yang ini yang kita estimasi padahal sebenarnya nilai dari data populasi nilainya adalah sebesar Yn y, y, nah, selisih antara Y hat N dengan Y hat ini adalah Y, ini lah merupakan residual juga. Ya, berarti bahwa untuk setiap titik-titik garis regresi sampel ini, tentu memiliki nilai-nilai residual selisih dengan nilai Y yang sesungguhnya. Nah, ini disebut dengan uh, kesalahan stokastik pada fungsi regresi sampel. Lalu berbicara tentang uh, apa spesifikasi stokastik pada FRS, ya, maka uh, kalau kita lukiskan Nah, FRS yang uh, stokastik itu seperti apa adalah nilai FRS yang ada nilai residualnya yaitu YI sama dengan B0 tambah B1XI tambah residual EI ya, jadi kalau misalnya B0 tambah dengan B1XI inilah merupakan Y hat atau Y yang kita prediksi maka Y ini juga bisa kita tuliskan bahwa nilai YI sama dengan Y hat tambah residual Nah, di mana residual ini merupakan penaksir dari residual untuk parameternya, epsilon. Berarti inilah merupakan statistik, dan inilah merupakan parameter. Residu ini menyatakan selisih antara nilai Y yang sebenarnya dengan nilai yang kita taksir dari regresi sampel. Atau kita bisa lukiskan bahwa residual adalah selisih antara nilai Y yang sesungguhnya, seperti yang kita lukiskan di gambar sebelumnya, dikurangi dengan Y hat disini ini lanjutkan residual atau kalau kita lukiskan kembali bahwa Yi hat atau Yi sama dengan kita peneruskan yaitu nilai Yi hat tambah dengan residual ya, jadi seperti yang kita tuliskan tadi kalau ini adalah merupakan Yi hat maka Yi sama dengan Yi hat tambah dengan residual Nah, sekarang kita akan bekerja untuk mengestimasi nilai parameter atau nilai b0 dan b1 sebagai penduga dari parameternya b0 besar dan b1 besar. Metode apa yang kita gunakan adalah metode ordinary least square atau disingkat dengan metode OLS. Nah, apa itu metode OLS? Nah, berbicara tentang, tentang metode OLS atau dengan ordinary least square adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk meng, melakukan estimasi di mana kita berharap bahwa nilai residual dari modelnya kita minimumkan ya. atau nilai dari deviasi antara yi dengan y ini adalah seminimal mungkin ya bahasa sederhananya adalah meminimumkan nilai residual nah bagaimana cara penggunaannya ya Nah, nanti kita akan coba gambarkan penggunaannya didasari pada beberapa asumsi-asumsi. Di mana dalam penggunaan uh, asumsi ini uh, adalah yang pertama harus kita uh, pahami ya, yaitu bahwa residual modeling kita bangun haruslah terdistribusi normal. Ya. Jadi, uh, kalau tadi EI adalah pendugaan dari epsilon E, maka Uh, tentu haruslah uh, antara ki dan e, uh, epsilon ini haruslah terdistribusi normal. Apakah terdistribusi normal atau tidak nanti kita uji pada uji normalitas. Yang kedua nilai rata-rata dari residual ini haruslah sama dengan 0 Kemudian yang ketiga tidak terdapat korelasi serial atau disebut juga dengan auto korelasi antar variabel residual untuk setiap observasi. Ya, jadi uh, misalnya uh, pada data time series ya. Kalau misalnya residual dari waktu ke waktu ini memiliki korelasi disebut dengan autokorelasi, ya. Nah, ini yang akan kita uji nanti pada uji asumsi klasik juga. Yang keempat kita berharap bahwa atau kita atau diasumsikan model metode di oleh ini bahwa varian dari residual yang kita apa yang kita estimasi haruslah konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Nah, kalau dia tidak konstan berarti heteroskedastisitas. Ini yang akan kita uji juga nanti ya, pada uji asumsi Dan yang kelima adalah bahwa variabel bebasnya tidak boleh saling berkorelasi dengan residual untuk setiap observasi. setelah kita memahami asumsi yang mendasari metode OLS maka pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme untuk mendapatkan nilai B0 dan B1 dengan menggunakan metode Ordinary Least square ini nah, mekanisme inilah adalah seperti ini kita awali dengan mode FRS yang kita bangun tadi bahwa YI sama dengan B0 tambah B1 XI tambah EI ya kalau misalnya B0 tambah B1 XI adalah katakan YI hat maka kita bisa tuliskan juga bahwa YI sama dengan YI hat tambah EI. Berarti bahwa EI sama dengan e, YI dikurang dengan YI hat. Ya. Atau Y yang sesungguhnya kurangi dengan Y yang kita prediksi. YI hat itulah Y yang kita prediksi. Nah, Untuk mendapatkan nilai residual yang minimum dengan metode OLS, caranya adalah kita jumlahkan nilai residualnya. Ya, setelah kita jumlahkan, maka kita pangkatkan dua. Jadi nilai residual ini kita pangkatkan 2, lalu kita, kemudian kita jumlahkan. Atau kita beri simbol dengan sigma EI kuadrat. Karena uh, EI adalah selisih antara EI dengan EI hat, maka nilai ini juga tentu sama dengan jumlah EI kurang EI hat dikuadratkan. Nah, inilah yang kita akan minimukan dengan metode OLS ini. Ya, jadi uh, karena kita tahu dari bahwa yi hat adalah b0 tambah b1 eksi Maka persamaan ini kita bisa, kita bisa tuliskan juga Bahwa sigma i kuadrat sama dengan sigma yi kurang b0 kurang b1 xi dikuadratkan Yaitu dengan cara menggantikan nilai yi hat dengan nilai i Nah sekarang pekerjaan kita bahwa Bagaimana cara meminimalkan uh, nilai residual yang telah di uh, ini? Ya. Nah, untuk meminimalkannya tentu kita bisa memperhatikan bahwa residual ini merupakan fungsi dari b0 dan b1. Sehingga untuk meminimalkan nilai residual ini kita bisa menggunakan metode derivatif. Derivatif terhadap b0 dan b1. Karena residual adalah merupakan fungsi dari b0 dan b1. Nah, Mekanisme bagaimana? Yaitu kita gunakan metode uh, turunan parsial. Ya. Jadi kalau kita mau minimumkan sigma I kuadrat atau sigma A dari I kurang B0 kurang B1 di dikuadratkan, maka ini kita turunkan terhadap pertama B0 dan kedua terhadap B1. mana masing-masing turunannya terhadap B0 dan B1 haruslah sama dengan 0. Jadi kita awali dengan turunan pertama terhadap B0 nah, Jadi sigma EI kuadrat kita turunkan terhadap B0 mana turunannya adalah sama dengan 0 Kalau kita turunkan berarti kita gunakan kaidah derivatif parsial Nah caranya adalah bahwa pertama turunkan duanya nya berdepan Yaitu 2 kalikan dengan nilai ini Jadi bisa juga kita misalkan ini adalah U Ya kita misalkan U, berarti kalau kita turunkan terhadap U, berarti 2U, 2 kali U, baru kemudian turunkan U. U-nya adalah, ini diturunkan terhadap U, berarti turunan dari terhadap D0 adalah min 1, nilai min 1. Oke, okay, jadi haruslah sama dengan 0 setelah itu kita kalikan min 1 dengan dua Kita dapatkan min dua kali sigma YI kurang B0 kurang B1 XI yang haruslah sama dengan 0 nah kemudian kita kalikan min 2 ini ke dalam kita akan dapatkan yaitu min 2 kali uh, sigma YI adalah min 2 sigma YI min 2 kali min B0 adalah positif 2 sigma B0 kemudian min 2 kali uh, min B1 XI adalah positif karena negatif kali negatif positif positif 2 kali sigma Bi, x I, dan H sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan sinilah merupakan konstanta ya. Kalau di sini ada variabel kita jumlahkan tetap sigma x di sini juga ada variabel tinggal konstanta yang kita pindahkan ke depan. Tapi karena dia merupakan nilai konstanta, jumlah dari konstanta tentu sebanyak konstanta kali dengan konstanta itu. Jadi, misalnya 5 dia jumlah dari 5 5 5 5 adalah berapa kali 5? Ya, kalikan dengan nilai 5 Maka untuk itu kita bisa seranakan ini adalah Kalikan dengan n kali b Atau kita bisa tuliskan bahwa Min 2 sigma yi sama dengan 2n b0 Tambah 2b1 sigma xi sama dengan 0. Oke, Nah Untuk menyederhanakan ini kita bisa membagi persamaan ini dengan bilangan 2, atau min 2 Sehingga kita bisa dapatkan Min 2 sigma yi per min 2 adalah sigma yi kemudian 2nb0 dibagi dengan min2 min2 adalah negatif uh, nb0 lalu positif 2b1 sigma xi bagi min2 adalah positif b1 sigma, uh, negatif b1 sigma xi dan haruslah tambahkan 0 kurang lebih hasilnya seperti ini okay. atau kalau kita pindah ruaskan ini semua sebelah kanan ya yaitu min nb0 pindah ruas Min B1 sigma X1. Tindah ruas. Dapatlah persamaan. Oke. Nah. Kemudian kalau misalnya persamaan ini kita bagi dengan N. Seluruhnya. Sigma YI per N. N B0 per N. B1 sigma XI per N. Maka kita dapatkan. Adalah ini. Ya. Kemudian kalau kita coret N dengan N. Tinggal B0. Sigma YI per N adalah rata-rata Y. Atau disimpulkan dengan Y bar dan sigma x per n adalah rata-rata dari x atau disimbolkan dengan x bar sehingga kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi bar sama dengan karena n per n kita coret tinggal b0 tambah dengan b1 x bar. Nah kita bisa mencari nilai b0 nya dengan mendarwaskan nilai b1 ke sebelah kanan, ke eh, kiri atau bisa juga y bar yang ke sebelah kanan. Atau kita peroleh nilai b0 sama dengan Lebar kurang B1 X bar Nah, inilah formula yang kita akan gunakan untuk menghitung nilai konstanta fungsi regresi sampel. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai koefisien regresinya, kita bisa melakukan penurunan residual terhadap B1. Ya, nah, caranya sama seperti yang tadi kita lakukan penurunan parsial. Jadi, kalau misalnya kita turunkan sigma e kuadratnya terhadap B1. Caranya adalah kita misalkan tadi ini udah seterusnya ya kita akan dapatkan ini ya. Oke okay, jadi kenapa ini min X1? Karena kita turunkan terhadap B1. Nah ini kan B1. Jadi B1 ini pangkatnya 1 turunkan menjadi min x 1 Gini lagi Oke okay. sekarang sigma X ini kalikan dengan min 2. Kita akan dapatkan yang ini. Ya, min 2 x kali dengan sigma y kurang 0 kurang B1 X2 sama dengan 0 ya. Oke, okay, nah kalau misalnya kita kalikan lagi ke dalam kurung, ya nilai min 2 xi nya ke dalam ini, ya, maka kita akan dapatkan, ya nilai min eh, sama dengan min dua kali sigma xi kali yi, karena kita kalikan ke dalam xi kali yi, lah xi yi, kalikan dengan sigma kemudian tambah dengan akan nah, ada negatif, negatif berubah menjadi positif 2 sigma x xi Negatif kali negatif lagi adalah positif 2 sigma bi x i kuadrat. Nah, kita sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian persamaan ini kita bagi lagi dengan -2, ya. Karena di sini ada 2, ada 2, ada 2. Kita bagi 2. Maka kita akan dapatkan sigma y x i, y i. Ya. Karena 2 per 2 adalah 1. 2 per min 2 adalah negatif, 1, 2 per min 2 adalah negatif, minus 1. Oke, setelah itu, kemudian kita bisa pindah ruaskan nilai YI-nya atau nilai B0 X sigma XI-nya ke sebelah kanan dan min B1 sigma XI kuadrat ke sebelah kanan menjadi positif. Karena nilai B0 tadi kita sudah dapatkan adalah sebesar rata-rata Y atau X bar dikurang dengan b 1 x Saya so, ulang, B0 adalah Y bar dikurang dengan B1X bar. Maka B0 ini bisa kita ganti menjadi yang ini. ya. Jadi uh, Y bar terlihat sigma YI per N, kemudian kurangi yang B1 sigma XI per N. Oke, setelah itu kita kalikan ke dalam kurung yang sigma XI-nya. Itu sigma xi kali sigma yi adalah sigma yi sigma xi, ya. Kemudian, ini kali eh, ini kalikan lagi ke dalam sigma xi kali sigma xi. Tentu, sigma xi kuadrat, ya. Ini, ini asalnya, ya. Setelah itu, tambah dengan bisa sigma xi kuadrat. Oke, kalau kita lihat penyelesaiannya, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi uh, sigma xi kali sigma xi tadi adalah sigma xi dikuadratkan. Ini tentu berbeda dengan yang dari ini. Kalau ini x-nya dikuadratkan dulu baru jumlahkan, kalau ini x-nya jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Ya, ini berbeda gitu. Oke, setelah itu kita seranakan menjadi seperti ini. yaitu ruaskan yang ini ke sebelah uh, kiri ya. Kemudian uh, bisa diganti posisikan ke depan sangat semua dapat lagi. Oke, apa yang bisa kita dapatkan di sini bahwa karena di sini ada B1, di sini ada B1, bisa kita keluarkan ya. Jadi kalau bisa ini kita kalikan ke dalam kurung sama seperti di atasnya. Oke, setelah itu baru kemudian ini kita kali silangkan ke bawah untuk mendapatkan nilai B1. Kali silang ke bawah dapat lagi 1 menjadi sigma x y kurangi dengan sigma xi sekali sigma yi yang ini ya per n bagi dengan sigma xi kuadrat yang ini kali kurangi dengan sigma xi kuadrat dan per n nah, jadi inilah formula ko koefisien regresi untuk regresi linier sederhana yang kita turunkan menggunakan metode ordinary least square rumus koefisien yang kita dapatkan ini tadi kita juga bisa sederhanakan karena kadang-kadang kita juga sulit untuk menghafal formula ini ya oleh karena itu kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini misalkan kita lakukan penyesalan bahwa kalau inilah x besar y besar maka kita gunakan simbol x kecil x kecil adalah selisih antara x, Y besar dengan rata-ratanya dan y kecil adalah y besar kurangi dengan rata-ratanya oleh karena itu, maka kita bisa jabarkan formula ini atau kita sederhanakan formula ini dengan begini. Kalau kita misalkan bahwa uh, XI kecil adalah XI kurang X bar dan I kecil adalah YI besar kurang Y bar, maka tentu jumlah perkalian XI kecil, YI kecil adalah kurang lebih seperti ini. Ya? Jadi XI kecil adalah XI kurang X bar, YI kecil adalah YI kurang Y bar. Nah, jadi kalau kita kalikan kedua uh, fungsi ini kita akan dapatkan ya bahwa yi uh, kali xi adalah xi yi kemudian yi kali min x bar adalah xi uh, ini ya xi kali yi uh, x bar ya kemudian uh, ini kali dan ini yang ini dan Min X bar dengan Mini bar adalah positif. X Oke, okay. kalau kita jabarkan lagi, maka kita dapatkan ini ya. Yaitu uh, karena ada yang sama ya, yaitu nilai nilainya kita bisa seperti seperti Oleh karena itu, maka kalau kita memperhatikan persamaan ini, ya, yaitu adalah Y bar-nya adalah merupakan jumlah YI per N, dan X bar-nya adalah jumlah y, XI per N. Ya. Maka kita bisa turunkan formula ini seperti ini. Nah, jadi Y bar-nya kita jabarkan menjadi sigma YI per N. Berarti sigma XI kali sigma YI per N. Ini juga kita jabarkan menjadi ini. Ya. Lalu kemudian kita tambahkan dengan nah, jadi jumlah dari, nah, ini kan konstanta sebelumnya ya, jadi kalau inilah konstanta, maka jumlah dari konstanta kan N kali konstanta itu. Sehingga ini tetap kalikan dengan X bar. X bar-nya kalau dijabarkan sigma X bar, eh, sigma XI per N, dan nyebarinlah sigma YI per N. Nah, karena di sini ada N, dan di sini ada N, kita bisa coret N dengan N, kita dapatkan terlalu ini. ya. Oke, okay. ini kita coret tadi dia coret satu tinggal eh, per n ini ya. Jadi ini kalikan ini ya, per n ini lagi. Nah, kalau kita perhatikan ini sama kan yang ini ya? Ini sama. Ini negatif, ini positif. Nah, oleh karena itu bisa hasilnya nol. Nah, oleh karena itu bisa kita coret. Kita ada di atas tinggal ini ya, tinggal ini. Yaitu sigma XI YI dan sigma XI kali sigma YI per R. Nah, kalau kita perhatikan sepintas bahwa nilai ini tentu sama dengan nilai yang pembilangnya, ya, Sama dengan yang di atas ini. Berarti bahwa kita bisa mengganti nilai ini yang di atas ini dengan nilai sigma XI kecil, YI kecil. Lalu yang kedua, yang ke bawah ini ya. Dengan cara menggantikannya. Nah, kita kembali ke ini Bahwa eksi kecil tadi kita misalkan adalah eksi kurang x bar. Jadi kalau kita kuadratkan eksi kecilnya, maka ini kita kuadratkan. Nah, kalau kita jabarkan ini menjadi ini ya. Kita kuadratkan eksi kurang x bar adalah eksi kuadrat kurang 2 eksi x bar tambah x bar dikuadratkan. Seperti pencebaran kuadrat biasa. Kemudian, kalau kita uh, sederhanakan lagi, kurang lebih seperti ini. Nah, itu bahwa uh, X kuadrat, ya kita kalikan sigma ke dalam. Yaitu sigma kali X kuadrat adalah sigma X kuadrat. Sigma kali ini adalah 2 sigma X, x bar. Dan nah, dikalikan lagi sigma ke dalam adalah uh, x, -bar, x bar. X bar kuadrat lah X bar kali X bar. Nah, ini karena ini konstanta, maka jumlah dari konstanta N kali konstanta itu sendiri. Atau kita bisa serangakan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi, kita ganti X bar-nya dengan sigma XI per N. ya Kemudian, kita ganti sigma-nya dengan Nah, X bar ini apa? Sama, yaitu sigma XI per N. Kalau saya ganti ini dengan sigma XI per N, berarti sama seperti yang tadi ya. Ini sigma XI per N, nah ini, ini adalah sigma XI per N. Nah, Dan sini ada n dengan n saya coret tinggal sigma x kali sigma x per n. Oke, okay. sigma x kali sigma x per n ya lalu ini adalah min dua sigma x kali sigma x per n. Nah kalau kita perhatikan sigma x sigma x per n kan sama dengan ini. Tapi koefisien beda koefisien ini satu koefisien ini adalah min dua. Karena min dua ini minus ini positif satu berarti kita bisa coret tinggal min satu. Ya, atau nah, kita bisa tuliskan seperti ini ya nah, hilang dua nya karena ini menghilangkan terhilang sini satu pasti ini dua ya min dua dengan plus satu tinggal negatif satu ya. oke nah kalau kita serahkan lagi ini adalah merupakan sigma xi dikuadratkan. ya adalah ini ya jadi ini kita bisa kalikan menjadi sigma xi kuadrat k. Nah, kalau kita perhatikan ini, tentu sama dengan ini, ya. bukan? sama. Oleh karena itu, maka rumus b 1 ini juga atau koefisien regresi sederhana ini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Oke. Jadi untuk rumusnya yang kita turunkan dari yang uh, menggunakan metode LSI adalah B0 sama dengan Y bar kurang B1 X bar dan B1 nya pakai rumus ini atau pakai rumus ini. Kalau pakai rumus ini, kita adalah bahwa X kecil adalah XI besar kurang X bar dan kecil adalah YI kurang Y bar. Setelah kita, bisa, atau setelah kita memahami bagaimana cara penurunan rumus nilai B1 dan B0 dengan menggunakan metode OLS, maka B1 dan B0 ini adalah kita sebut sebagai penaksir atau penduga, penduga dari parameter. Jadi B0 kecil penduga dari B0 besar, ya, statistik B0 dan adalah penduga dari parameter B0 statistik B1 penduga dari parameter B1 kurang lebih begitu. Nah, apa saja sifat-sifat dari penaksir yang kita dapatkan dari metode OLS ini? Ya, sifat-sifatnya kita rangkum dalam suatu istilah adalah BLUE yaitu best linear unbiased estimator. Ya, jadi kita mendapatkan nilai B0, B1 dalam metode OLS ya berharap punya sifat dulu beskini akan biasis estimator apa maksudnya ini yang pertama bahwa penaksir yang kita dapatkan adalah merupakan fungsi linear dari variabel dependen. ya jadi bukan fungsi non-linear tapi adalah fungsi linear yang kedua penaksir parameternya tidak bias arti dari tidak bias ini bahwa Parameter yang kita dapatkan atau yang kita estimasi berarti statistik ya, atau penduganya haruslah sama dengan parameternya. Ya, Jadi nilai BI kecilnya yang kita estimasi tadi berharap bahwa nilainya sama dengan nilai parameternya. Inilah statistik, inilah parameternya. Apabila ini sama, maka ini yang disebut sebagai Uh, penduga yang tidak bias atau penaksir yang tidak bias. Dan yang ketiga, penaksir dari parameter ini memiliki varian yang minimum. Apabila ini sama, maka tentu nilai variannya uh, sangat kecil. Ya, atau nilai standar deviasinya, seperti kita pelajari pada statistika deskriptif Nah, ini lalu berapa sifat-sifat dari penaksir uh, yang kita dapatkan menggunakan Metode ordinary untuk materi hari ini dengan menurunkan fungsi atau nilai-nilai B1 dan B0 yang menggunakan metode L1, Saya pikir kita bisa cukupkan sampai di sini ya, untuk materi selanjutnya kita teruskan. Semoga bermanfaat.